Tak heran Lesti banyak disayang oleh semuanya Termasuk oleh keluarga Marjin sahabatnya Bagaimana tidak Itu yang ia perlihatkan Yang ia biasa lakukan pada keluarga Marjin ini Sangat bikin semua orang kagum dan takjub. Sangat menghormati ya, Menghargai satu sama lain Menghargai suami sahabatnya Sehingga Lesti diterima dengan sangat baik dan sudah dianggap putri sendiri oleh Ayah Margin. tuh lihat bagaimana dia salim sama suami sahabatnya Ali Sakit gimana menurut kalian kebersamaan Lesti di malam hari ini bersama Abang ketemu Ayang Gusel Ya, ketemu keluarga Majin yang begitu membuat suasana hati adem, nyaman, dan tentram.